Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Untuk pembelajaran kali ini sebelum kita mulai Marilah kita berdoa semoga dalam kegiatan belajar ini selalu mendapatkan hidayah Sebelum kita mulai, sempatkanlah untuk memberikan subscribe, like dan share-nya. Marilah kita mulai kegiatan pada kali ini. Mari anak-anakku semuanya, kita mulai pelajaran kali ini yaitu mata pelajaran IPS tema 1 subtema 3 untuk kelas 6. Dengan materi kondisi politik negara-negara ASEAN. kita akan mempelajari kondisi politik negara-negara ASEAN dari ke-10 negara yang menjadi anggota ASEAN yang pertama adalah negara Indonesia Indonesia dengan berbendera merah putih dengan lambangnya Garuda Burung Garuda. ini Indonesia dikepali oleh seorang presiden dengan kepala pemerintahannya juga presiden Ibu kotanya Jakarta Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945 Namun hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus Bahasa yang sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia Mata uangnya adalah rupiah Indonesia rupiah IDR Lagu kebangsaan Indonesia Raya Luasnya kurang lebih satu juta sembilan ratus empat lima persegi bahwa Indonesia itu merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan desentralis yang berbentuk republik. Jadi, Indonesia berbentuk republik. Untuk kali ini sebagai kepala negaranya adalah Bapak Haji Jokowi Widodo Kita lanjutkan untuk negara yang kedua. Negara kedua adalah Malaysia, negara tetangga kita. Kepala negaranya adalah Raja yang bergelar yang di Pertuan Agung. Jadi gelarnya adalah yang dipertuan agung Kepala pemerintahnya Perdana Menteri ibukotanya Kuala Lumpur Hari kemerdekaan 31 Agustus Bahasa sebagai bahasa nasionalnya adalah Melayu Inggris, Cina dan Tamil Mata uangnya Ringgit Lagu kebangsaan adalah Negaraku Wilayahnya 3.329.847 km². Malaysia merupakan luas nomor 5 di negara Asia Tenggara. Kita ketahui bahwa Malaysia adalah sebuah federasi dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal yang wilayahnya terbentang dari Malaysia Timur dan Malaysia Barat dengan Malaysia Timur berdampingan dengan negara Indonesia di pulau Kalimantan yang di wilayah barat berada berdampingan dengan negara Singapura Federasi merupakan bagian dari bentuk-bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama Dan membentuk negara kesatuan Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer Itu negara Malaysia Lambangnya ini, lambang negaranya, dan benderanya ini Diperhatikan, ini lambang bendera, ini lambang negara yang ketiga adalah negara Singapura Singapura merupakan negara yang berdekatan dengan Malaysia dan Indonesia kepala negaranya adalah Presiden kepala pemerintahannya Perdana Menteri ibu kotanya adalah Singapura hari Merdeka 9 Agustus bahasanya Inggris, Cina, Mandarin Melayu dan Tamil Mata uangnya adalah Dolar Singapura Lagu kebangsaan Majulah Singapura Luas wilayahnya 721,5 km persegi Merupakan negara terkecil Di Asia Tenggara Singapura adalah Sebuah republik parlementer Dengan sistem pemerintahan parlementer Singapura adalah negara yang maju di wilayah Asia Tenggara khususnya di anggota ASEAN Thailand Kepala Negaranya Raja Kepala Pemerintahnya Perdana Menteri Ibu Kota Bangkok Hari Kemerdekaan 5 Desember Bahasanya Thai Mata uangnya Bat Populasinya 69,86 jiwa Lagu kebangsaannya Pengcetai Luas wilayahnya 513.120 km Merupakan urutan nomor tiga luasnya Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain Maka sebutannya adalah Tanah Kebebasan jadi anggota ASEAN satu-satunya yang tidak pernah dijeda adalah negara Thailand. Ini lambangnya hampir sama dengan Garuda. Ini benderanya. Kita lanjut yang kelima negara Filipina. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Ibu kotanya Manila. Hari kemerdekaan 17 Juni, maaf. Hari kemerdekaan 12 Juni dari Spanyol. Kemerdekaannya dari Spanyol. Kita ketahui bahwa Filipina meskipun sudah merdeka, tetapi tertunda hari kemerdekaannya. Maka hari kemerdekaannya disamakan dengan negara Amerika, maka disebut hari republik yaitu 4 Juli 1946. Filipina merupakan negara kepulauan yang merupakan sistem pemerintahnya berbentuk republik. Mata uangnya peso. Luas wilayahnya 343, 343.448 km², urutan yang keenam. Merupakan negara kepulauan. Pulau yang terbesar adalah Luzon, Mindano, dan Visayas. Ma, Luson, Mindano, dan Visayas Ini yang terbesar adalah Itu tiga Namun yang dua adalah Yang terkenal adalah Luzon dan Mindano Mata uangnya adalah Peso Bahasanya Bahasa Filipina itu adalah Tagalog dan Inggris Luas wilayahnya merupakan Urutan yang keenam Dengan lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Itu adalah negara Filipina Selanjutnya adalah Brunei Darussalam dengan lambangnya, serta benderanya. Kepala negaranya adalah Sultan. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Hari kemerdekaannya 23 Februari, mata uangnya adalah Brunei, Darussalam adalah dolar, yaitu dolar Brunei. Lagu kebangsaan, Allah peliharakan sultan. Luas wilayahnya adalah hanya 5.765 km persegi. Merupakan urutan nomor 10. Kerajaan Brunei adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Ketan yang terkenal adalah Sultan Hasanah Bolkiah Itu merupakan keturunan dalam bangsa yang sama sejak abad ke-15 Negara yang ketujuh adalah Laos Kepala negara yang adalah Presiden Kepala pemerintahnya Perdana Menteri Ibu kotanya adalah Vientin Hari kemerdekaan 2 Desember Bahasanya Laos. Perancis dan Inggris Mata uangnya adalah Pip Populasinya 6,75 juta Lagu kebangsaan Peng low Dengan luas wilayahnya 237.955 km persegi Merupakan urutan Nomor 7 Luas wilayahnya Kekuasaan negara Laos adalah Republik Sosialis dan berbentuk kesatuan, pemimpinnya adalah pemimpin Laosnya adalah Fangoun. Sebutan negaranya adalah Kerajaan Sejuta Gajah. Untuk negara Laos. Yang kedelapan adalah Myanmar. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden. Ibukotanya Naypyidaw. Hari kemerdekaan 4 Januari bahasanya adalah Burma. Mata uang Kyat. Lagu kebangsaan Kabamaikei. Luas wilayahnya merupakan urutan nomor 2. Myanmar merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Perdana Menteri pertama bernama Uno. Negara yang ke-9 adalah Vietnam Kepala Negaranya Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibu kotanya Hanoi Hari kemerdekaan 2 September Bahasanya adalah Vietnam Mata uangnya Dong Lagu Kebangsaan Tin Kwancaa merupakan waspelahnya urutan nomor empat di Asia Tenggara Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara Partai Komunis Vietnam yang terakhir adalah Kamboja Kepala Negaranya adalah Raja Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Ibukota Phnom Penh. hari kemerdekaan 9 November Bahasanya adalah Khmer, Perancis, dan Inggris Mata uangnya Riel Lagu kebangsaan akor Riek Luas wilayahnya urutan nomor 8 Di Kamboja ada peninggalan kekaisaran Khmer Yang bernama Candi Yaitu Candi Angkor Wat dan Angkor Tom Demikian tadi dari 10 negara Keadaan atau kondisi dari negara anggota ASEAN sekarang kita lanjutkan adalah kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik negara ASEAN yang pertama kawasan Asia Tenggara meliputi negara-negara yang terletak di daratan utama dan sebagian berupa wilayah kepulauan perbedaan bentuk muka bumi negara-negara di Asia Tenggara Mempengaruhi kenampakan alamnya, kenampakan alam tiap-tiap negara di kawasan Asia Tenggara berbeda-beda. Yang kedua, dari peta kawasan Asia Tenggara dapat mengetahui negara-negara yang menjadi negara tetangga Indonesia. Dilihat dari letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara diapit oleh dua samudera dan dua samudra. Dua samudra yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, kondisi fisik wilayah Asia Tenggara berupa deretan pegunungan yang membujur dari utara ke selatan. Kenampakan ini berupa daratan, selat, laut, teluk, gunung, pegunungan, sungai, dan semenanjung. Yang keempat, Keadaan Sosial Keadaan sosial merupakan kondisi sosial di suatu daerah atau di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh kenampakan alam. Keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara disesuaikan dengan kenampakan alam di tiap-tiap negara. Maka kondisi ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara dihuni oleh berbagai suku bangsa, dengan beragam kondisi sosial dan budaya Itu keadaan sosialnya Perubahan keadaan sosial di suatu negara Harus diwaspadai masyarakat Indonesia Dengan begitu keragaman budaya di Indonesia Bisa hidup berdampingan dan tidak ikut terpecah belah Kita harus mewaspadai pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keadaan sosial di negara tetangga jadi memang ada pengaruhnya keadaan sosial ini bisa mempengaruhi negara yang satu dengan negara yang lainnya bentuk kerjasama negara anggota ASEAN yang pertama adalah dalam bidang ekonomi dalam bidang ekonomi ASEAN merupakan Bekerja sama untuk menciptakan kerjasama dalam perdagangan yang saling menguntungkan dari negara-negara ASEAN maka dibentuklah kerjasama ekonomi yang dapat direalisasikan yaitu antara lain satu membuat pusat promosi ASEAN untuk perdagangan investasi pariwisata ini dibentuk di Tokyo yang kedua, menyediakan cadangan pangan, terutama beras. Jadi, negara satu seandainya kekurangan pangan bisa diambilkan dari negara yang lainnya, maka ASEAN ada lumbung, Berasnya lumbung padi, yang ketiga membangun proyek-proyek industri ASEAN, yaitu proyek industri pabrik pupuk urea amonia di Indonesia dan Malaysia proyek industri tembaga di Singapura proyek pabrik mesin diesel marine di Singapura pabrik superfosfat di Thailand yang keempat menciptakan preferensi trading arrangement atau PTA yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN jadi ada aturannya yang kedua dalam bidang politik dalam bidang politik ASEAN sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan melalui meja perundingan ASEAN perundingan ASEAN sepakat membentuk kawasan Asia Tenggara kawasan bebas senjata nuklir jadi Asia Tenggara itu bebas senjata nuklir sosial dalam bidang sosial ASEAN melakukan kerjasama yang pertama, mencegah narkoba dan penanggulangannya Yang kedua, penanggulangan bencana alam ke ketiga, perlindungan terhadap anak cacat kelima, permerataan kesejahteraan sosial masyarakat Yang keempat, dalam bidang budaya ASEAN bekerjasama diantaranya Tukar-menukar pelajar dan mahasiswa pemberantasan buta huruf, tukar-menukar acara televisi, temu karya pemuda ASEAN, dan festival lagu ASEAN. Ini kerjasamanya. Masih contohnya, pemerintah Indonesia dan Vietnam telah menandatangani sebuah nota kesepakatan Memorandum of Understanding yaitu bernama ASEAN-WEN. WEN kepanjangan dari Live Enforcement Network. Tujuannya adalah ASEAN-WEN memiliki tujuan untuk memberantas perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Jadi ada perlindungan hukum tentang hewan dan satwa liar. Itu di uh, bentuk oleh sepuluh negara Anggota ASEAN tahun 2005 di Bangkok, Thailand demikian anak-anak materi pelajaran IPS kali ini semoga dapat bermanfaat terima kasih telah bersama kami untuk belajar bersama untuk berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat dalam pertemuan kali ini Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Dan semoga harapan saya adalah Kita harus tetap semangat untuk belajar, belajar, dan belajar Semoga jadilah anak-anak yang sukses Sebelum kita akhiri Terlebih dahulu, saya mohon kesediaannya Untuk memberikan subscribe, like, dan share Akhir kata Wabila hitamu'i wa'lidayah